Halo Sultanku. Jadi di sini gue mau ngasihkan sebuah informasi buat setiap hari bagi-bagi dana kaget khusus subscriber YouTube nama Cari Duit Digital. 50 orang tercepat di dalam video dan lima orang tergesit di dalam sebuah video terbaru. Dana kaget link biru bisa follow kabar dengan hashtag #pautarindra maupun hashtag Cari Duit Digital. Halo sultanku selamat datang di channel cari duit digital nah kali ini gua mau bahas tentang Mayo Drive dimana ini adalah platform untuk staking maupun roy dan juga uh, distribusi dari cryptocurrency dan juga Forex di bagian aplikasi ini dari luar negeri dimana kita bisa menggunakan sebuah cryptocurrency yang untuk menggunakan staking model dan pendapatan kita bisa untuk fleksibel di mana pendapatannya dengan berbagai macam yang kalian ingin butuhkan saat ini gua baru aja melakukan sebuah investasi di platform ini juga kita akan lihat untuk bagian websitenya dan juga company filenya di website platformnya myutrade di bagian sini kita bisa mendapatkan konsisten pendapatan maksimum return setiap harinya dari pertama kali saat kalian bisa mendapatkan cuan di bagian sini ya di bagian sini juga ada untuk periode of silver gold dan juga diamond dimana untuk investasinya untuk pertama kalinya 50 dolar hingga 10.000 dolar dan $10, 10.001 100, dolar hingga 50.000 dolar hingga 100.000 dolar. dan profit akumulasinya dimana kalian bisa untuk melihatin untuk versi Jangka panjangnya tersebut dari total uh, saldo yang kalian ingin investasikan dan gua menginvestasikannya cukuplah sederhana dan juga sedikit juga serta di sini ada untuk legal dokumennya dari pihak Thailand, Ghana. Pakistan dan juga Nigeria, Uganda, England dan sudah ya di mana kalian bisa untuk visit golf di bagian website tersebut verifikasinya. Security mereka ada juga dan juga we are mention di bagian market buat digital journal, ascentral dan juga daily Herald mana kalian bisa untuk login di bagian sini sikap up juga kantor mereka pun juga banyak dan kalian bisa untuk lihat cek di bagian Google Map mereka kita bisa untuk sikap up dimana untuk cara registrasinya ya di dalam website ini registrasinya sendiri kalian bisa menggunakan nama full name lalu menggunakan email dengan menggunakan nomor telepon kalian lalu juga ada password dan juga konfirmasi password jika sudah kalian bisa untuk melakukan login disinilah adalah channel gua sendiri yang bisa untuk kalian like, comment, and subscribe yaitu channel cari duit digital foto Indra dan juga tutorial crypto di saat login di bagian website platform ini setelah udah kalian bisa masuk ke bagian setting untuk masuk ke bagian set to FA kalian ya jadi kalian bisa untuk login To fa kalian, ataupun autentikator kalian, bisa kalian opsional enable maupun disable. serta kalian bisa untuk settingin untuk Google autentikatornya. Ini autentikator yang gua gunakan sendiri untuk aplikasinya, yaitu to eut Ada di bagian PlayStore, dimana kalian bisa untuk download lagi nanti dan juga check-in serta di bagian sini ada kontribusinya di bagian left afiliasi linknya ya di bagian kiri adalah penggunaan dari akun kalian sendiri dan Roy Wallet yaitu sekarang 2,8 pendapatan gua hasil dari apa yang gua pulih di bagian forecast pack di sini adanya forecast pack pack di mana bagian laporan report dan juga forecast pack nya ya gua membeli sebesar 200 USDT dan juga akan mendapatkan 2,8 untuk perharinya. Jadi seperti staking mode perhariannya selama 125 hari dan return akan mendapatkan 350 dolar. Kalian bisa untuk klik view dimana ini adalah hasil trade marketnya ya. Dan gua distribution mendapatkan kredit roy wallet yaitu sebesar 2,8. Di bagian font nya ini kalian bisa untuk melakukan sebab penarikannya juga ya di bagian sini juga kalian bisa melakukan sebuah forecast package untuk pembeliannya di bagian sini untuk forecastnya yourself ataupun tim kalian atau bawahan-bawahan kalian lalu juga kalian bisa melakukan sebuah deposit di bagian sini untuk depositnya sendiri kalian bisa melakukan sebuah seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, lalu Tether, TRC20 dan sebagainya Dogecoin maupun BUSD jika sudah selesai, kalian bisa untuk masuk ke bagian hasilnya di bagian found lalu ke bagian purchase package-nya. Pembelian yang kalian mau lakukan, purchase yourself lalu cek wallet kalian kamu mau menggunakan wallet yang mana nih? Ya seperti halnya ini minimum yaitu 50% dari total aset di bagian aset kalian seperti halnya Binance lalu C wallet ataupun E wallet ini. Lalu di bagian transfer font, ini adalah hasil dari roy wallet kalian. Kalian bisa untuk transfer ke member ID kalian ataupun transfer ke rekening punyanya orang lain atau ke bagian platform tim kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa untuk share dan juga kirimkan ke mereka. Kita balik lagi ke bagian home mana untuk hasilnya Roy Wallet 2 baru aja sehari sih guys. Jadi gua langsung share ke kalian dan live market saat ini yaitu BTC USD serta hingga coin USD. Dan juga di sini ada untuk bagian supportnya, supportnya yang kalian bisa tanyakan, tanya jawab untuk manajemen, teknikal maupun sales kalian bisa open tiket dan tanyakan satu persatu ke mereka jika terjadi kendala di bagian akun kalian atau bingung tentang website platform ini juga ya. Lalu di bagiannya dashboard kalian, kalian bisa klik ke bagian wajah kalian ataupun nama kalian. Setelah udah kalian bisa add payment info di payment info ini, kalian bisa untuk masukkan terlebih dahulu untuk update wallet kalian ya. Di sini gua menggunakan Binance sendiri. Kita klik aja store di mana gua memilih TRC20 ya. Untuk lebih mudahnya juga sih. Kita lihat untuk jaringannya klik ke bagian Troncoin ataupun TRC20, klik copy masuk lagi lalu kita pastikan di bagian sini untuk update masukkan untuk Google authenticator kalian di sini gua menggunakan authenticatornya di handphone gua karena memang digunakan di bagian handphone ya lalu juga tater di bagian sini sama yaitu jaringan trc 20 otomatis sama juga jika sudah untuk payment infonya udah kalian update kalian bisa masuk ke bagian withdraw fund di withdraw fund ini kalian bisa melakukan roy penarikannya wallet lalu 2,8 dan select untuk pengirimannya gatewaynya kalian mau kirim kemana yaitu ke bagian Tron hasilnya ini kalian komen atau enggak kalian klik aja request dan kita bisa mengetahui untuk minimum penarikannya dari website ini platformnya yaitu sebesar 10 USDT udah bisa untuk melakukan sebab penarikan di dalam platform kita Oke, okay, jadi seperti itu untuk investasinya Dimana untuk melakukan sebuah investor, profit, dan akumulasi company capital Serta profit daily dari para investor maupun incomeers Total seperti ini kalian bisa untuk melihatin Untuk updatean updatean selanjutnya Mungkin sering-sering sih -sering gua bakalan membuatin sebuah video Ataupun kabar dari Mayotrade ini Apakah masalah membayar, apakah tidak Dan juga melakukan sebuah penarikannya Seperti apa, testimoninya Dan juga kabar-kabarnya ada di bagian telegram mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia, see you next time salam profit, bye bye